Tak pernah denger dengan Dengan catria bukit dari Luhbayu Di mana terapur-apur yang pertama Di turnamen sore hari ini Atau pertandingan sore hari ini Kita saksikan Langsung dimimpin oleh Bapak Jules Tifli Yang dibatuhkan di satu 1 Dan juga akan dari askak PSSI Kabupaten Aceh Utara Nah, bapak, kita coba mengarahkan pandangan mata kita ke tengah-tengah lapangan pertandingan Diki Nasudian dari Kadriya Bukit. Namun, umpan Diki terbaca kita saksikan oleh pemain PSJ dan juga di sini langsung kami perkenalkan A dari kesebelasan tuan rumah PSKS Cek Serani. Yang sore ini hari kita saksikan mereka turun dengan kostum kebesarannya yaitu biru dan abu-abu yang mengambil posisi di sebelah barat lapangan kebanggaan kita. Sebagai pilar Nafis yang memakai nomor punggung 9, nomor punggung 19 dan juga Jojalani merangkap kapten kebelakang memakai kostum 18 dan Mahdi Senegal memakai kostum 17. Itulah teraporten lengkap dari kesebelasan PSJ Cek Serangi. Dan juga di Disini lalu kami perkenalkan dan lengkap dari kesebelasan Satria Bukit FC Pahmi memakai Nomor punggung 20 Kamal menata Keteng Sebelasan Nomor punggung 15 Arif Bayu Nomor punggung 4 Diki Sution Nomor punggung 3 Amat Cangkung, nomor punggung 12 Yusri, nomor punggung 7 Marda, kurstum 10 Kaleng-Kaleng, kurstum 8 Denyung, kurstum 9 Fikar, kurstum 17 Dan Maskur, kurstum 6 Itulah perabatan lengkap dari kesebatan Satria Bukit Bayu Kecamatan Tawang Dan selamat menyaksikan Kembali kami ke ajak, para protes setia kami yang masih berada di luar lapangan pertandingan. Sudah segera menghubungi loketiknya kami dan Lantung Anda, memasuki lapangan pertandingan, karena pertandingan baru berjalan menit-menit bersama -menit partai semifinal yang terakhir. Insya besok sore, langsung kita pentaskan partai final, telah duluan melangkah ke partai final, yaitu Gelera muda Gampung Tengah kecamatan Sawak. Dan sore ini hari, Kembali kita menyaksikan antara kepedakan tuan rumah PSJS yang berhadapan dengan Satria Bukit dari Yukbayu. Oleh Kak Marketing Satria Bukit, lakukan sudah kita saksikan kali ini, namun masih ada Ibrahim Pasar. Kembali kita saksikan melepaskan tembakan bola mental daripada Ibrahim Panggama dari lapangan yang nampakan demi kenyamanan lakukan sudah kamar namun kita saksikan, mengarah kepada pemain PSS, maskur sekarang, melepar ke sisi kanan, namun nafis tidak mau mengambil resiko, penyakit kawangan yang sutian, dilakukan sudah. Pemain <tik> PSS yang penyeserani, lakukan sudah, namun mengarah kepada Boyhaki kita saksikan, dan dibayangi oleh Dikring hanya membuahkan tendangan gawang untuk tim kuat rumah nafis sekarang Lakukan sudah rifaldi berpindah sisi kanan namun terbaca oleh arif bayu sundul saja tidak tersingkir arif bayu berikan umpan pendek kembali kepada ari ke depan ari tidak tersingkir para penonton di sana masih ada marza namun kembali terbaca oleh mahira Osg, gak fungsel Namun kembali terbaca oleh pemain Satria Bukit, Oktayu kita saksikan, satu pang manis sutradatan Rivaldi. Namun Kamal terjatuh, terinjak bola ambil alih mahdi di negar, cantik sekali kita saksikan. Kembali, bola disapu sekali kita saksikan tadi, revulga lari setiap kesedasan. Oktayu, jalan-jalan daripada Satria Bukit, Luh yang pertama, jalannya pertandingan masih babak yang pertama. Dengan ibu sebelah untuk sementara kita ikan keluar rumah. Dikira setiap. Rifaldi, Rindo. Kerja sama kita ikan. Namun kali ini diambil alih oleh Fikar, pemain Satria Bukit Bekerja sama dengan Yusri Yang dipayang-payangnya kita saksikan Mundandar Langsung ke depan Gawang Namun kita saksikan rakan masih Satria Bukit kali ini Lewat kaki di benar Biyun Bekerja sama rakan-rakan cantik sekali Dengan Fikar Namun kembali terbaca Penyaki datang membantu Berikan kedatang maksudnya kepada Ketek, Kedepan, Rifati, yang Keteng satria Satria Bukil ke depan Rifardi bertindak sisi karena kita saksikan, merobohan toh catik sekali. Laku sudah maksudnya kepada rengo pemain yang saat sekarang, bergerak ke dalam tu Satria Bukit lakukan sudah kita saksikan kali ini satu umpan manis lewat kasih munandar maksudnya kepada Renggo masih Satria berikan kepada Boyaki masih Satria Bukit kali ini Renggo kita saksikan coba membelak namun kita saksikan di bawah maskur dari Satria Bukit terjatuh Renggo masih perbukaan masih terjadi kita saksikan bekerja sama kali ini dengan cawak Berpindah ke Zul Jalani Mandi Senegal ke belakang Maksudnya tadi kepada Zikri Berikan kembali kita saksikan kepada Zul Jalani Berpindah sisi kanan Di seluruhnya tadi kita saksikan Arif Bayu Kembali bola liar Membun Kita saksikan mengarah kepada pelanggaran Bola duluan meninggalkan arena pertandingan, bagi penonton setia kami Yang masih berada di luar lapangan pertandingan Segera menghubungi loka deket kami dan langsung memasuki lapangan pertandingan karena pertandingan masuk berjalan bapak yang pertama semifinal yang kedua yang satu umpan tarik di diberadakan Rifaldi tadi namun kali ini Kamal kuasai bola sepenuhnya berikan umpan jauh sumber sejati dari sponsor saksikan Rifaldi kembali yang bekerja sama dengan Mundandar namun masih diberang Lemparan ke dalam tugas Satria Mukhilu Bayu. Dikina Sudion bekerja sama dengan Fikar. Maju namun kembali terbaca oleh dikri pemain PSJS tetap mengejar kita saksikan tawa. Namun masih ada Ari Bayu yang bekerja sama dengan Kaleng-kaleng. Masih Kaleng-kaleng. Ke belakang kita saksikan Deun Marza Kaleng-Kaleng, berpindah di seluruh kembali oleh pasar Coba mengejar kita saksikan Fikar. Bekerja sama dengan Diki Nasudiot. Mengarah kepada Rifaldi, pemain PSG, materi Rifaldi, Buljalali, Mumpang Buljalali, mengarah kita saksikan kepada Diyun, pemain Satria Buke yang bekerja sama dengan Fikar. Berikan kepada Mashkur. Masih Satria Buket. Lewat kasih Dayun, Namun umpan Dayun terbaca oleh pemain Chelsea ini, Rizaldi Berikan umpan tadi kemasuknya kepada Mahdi Senegal, namun bola mengarah kepada Fahmi penjaga gawang daripada Satria Bukit Rupayu, lakukan sudah. Kita saksikan masih keluar rumah. Membelah kali ini lewat kaki daripada Ripaldi, bekerja sama dari sekali dengan Munandar di Peang Peangin berjalanin namun diterbaca oleh Ahmad Canggung, berikan kembali ke bidang maskur, Fikar namun gagal Fikar disapu kembali oleh hari Bayu, kop duel berimpas dari Yusri sekarang, masih Yusri coba melewati Munandar pemain tua rumah membuahkan leperan ke dalam kali ini lakukan sudah maksudnya kepada Zuljalani maskur sekarang kita saksikan ya satu panmai namun masih ada di Kinasubion Lepas Mahdi Sri Negara Ponto, Bekerjasama bekerja sama dengan Zul Jalali, kembali Zul Jalali melepaskan tembakan. Namun kita saksikan masih berjalan babak yang pertama antara kesedihan Katria Bukir Lupayu yang berhadapan dengan tim PH Eksterani yang mendapat sebagai tuan rumah. Yusri sekarang kita saksikan bekerja sama dengan Fikar Berpindah sisi kiri, maksudnya kepada arif Bayu, namun masih ada Renggo Ambil air vikar, masih tua rumah, kita saksikan. Kisah Rezane tadi, tadi, maskur sekarang. Bekerja sama dengan arif Bayu. vikar, maskur kembali, masih satria bukit. Namun kita saksikan, dibeang salah. Umpan tawa terbaca oleh hari Yu Berikan ke depan maksudnya kepada Yusri Namun masih ada rezane Dilakukan sudah Disunuh saja oleh Rifah ini renggo ke depan tidak teman Amat cangkung Lul oh, okay. Jalani Berjasama dengan Zikri Masih Zikri kita saksikan Kauhli bola Yang dibayangi Marda kembali bola di Kinasutian Zuljanali Berpindah ke sisi kanan Maksudnya kepada Mahdi Senegal Terlepas Mahdi Kita saksikan kerabatan Kembali Mahdi melepaskan tembakan Namun masih melepaskan Samping kiri gawai Yang bundagar Zuljanali Rifaldi Tawa Kembali Tawa Melepaskan tembakan Masuk jauh ke depan. Namun kembali kita saksikan seluruh saja para pemain dari para PJC ini. Kali ini Fikar coba meracik serangan berikan kepada Yusri. Saya sekali kita saksikan berputar-putar Yusri diambil Ali. Mahira Maksudnya kepada Mahdi senada tadi sekarang maskur dari Satria Bukit. Ketepat Maskur disapu saja kembali oleh Pasar. Marla, kembali disuruhi oleh Mahira, kita saksikan Tuan Ponton, mengarah kepada Kamal KT Kesejahteraan Satria Bukit. kita saksikan Mahira oh Kamal maksud kami coba melepaskan tembakan kaum namun, namun kita saksikan dibiarkan saja oleh Ibrahim Pansar Tawa Munandar Ensebal tenaga bebas diberikan untuk PSJ Rivaldi lakukan sudah maksudnya kepada Mahdi Sulaiman Tawa kembali Kamal dari Satria Bukit Lubayu jauh ke depan maksudnya kepada Yusri namun masih dibayangi kita saksikan Marbonton kembali ditapu saja oleh Rezane Marza kembali Marza melepaskan tendangan dengan kaki kiri namun masih melebar di samping kanan gawang kawan Nafis hanya membuat satu kembali oleh Masrur kepada Marza Yusri sekarang kita saksikan Masih Yusri Berpindah sisi kanan maksudnya Kepada Martha Namun dibayang-bayang Ibrahim Panser Hanya menghasilkan tendangan gawang <San> Dimana saya baca Turnamen ini Yang disponsori oleh 23 Sponsor utama kami Dasta ketiga Pula Sabang hari Diliput oleh harian serambi Republik Ini <San> Di mana sponsor yang selalu setia bersama kami, semisal KB Sablon Matang Gempang 2 Katedum Kafe Kota Lusmawi, Haji Muhammad Fadil Rahmi, LT Anggota Dewan DPD Republik Indonesia, klinik mudasi Kedai Bungkak, sidat Afra dari Cetsehrani, Rayan Mobil, Toyota Aceh dari Ban Aceh, Akhir Tengah dari Cetsehrani. Daniel Batik, Kedai Krumanek Yana Jepara, dari Cet Serani. Rumah Makan Kaci Rasa, Kedai maneh WB Tekstik Online, Kota Lusnawe Razan Komputer, Kedai Krumanek Dan juga Ikatan Pemuda Cet Serani, Dari Cet Serani atau APJS Bengkailah Hidup Baru Palek dari Cet Serani Ibn Zahabi, Karjana Ekonomi Turnamen sepak Bola Hari tahun Tim PS Keo Cup yang pertama Dan tak ketigalan pula bimak Bimadru dari Cetrani, Karisma Prabot Kedek Rumane Rafi Fulganifir Dari Cetrani, Serani Bengkelas Baru Teknik Dari kedekrumane, Toko Kaca dan aluminium put budara Kedai Kerumane Tokoh Okedin Kedai Kerumane Tete Sokak Sejahtera Gandapura Tak ketinggalan pula Tokoh Emas berlian Kedai Kerumane Dua cabang hari menemani kita Semisal Kansanal dan juga Pultat Nanggerawat Nah baiklah para, para penonton, pertandingan hanya tersisa satu hari lagi, tidak termasuk hari ini, yaitu besok sore di Partai final Dan juga, panitia pelenggara turnamen ini juga akan memilih siapakah yang tersedia kami potongan tiket, jangan anda buang. Karena sore ini hari 2 itu KAB kabot matang Gelumpang 2. Ya kita perhatikan Rifaldi. Dulala lalu coba mengejar yang dibayangi di Tina Sudion. Dilali oleh Dikri Lakukan sudah maksudnya kepada Munat. Mari sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama agar suksesnya kita pentaskan turnamen sepak bola harima Lakukan sudah, namun kita saksikan satu kontekan diperatakan tadi. Oleh Mahira masih terbaca oleh Fahmi. penyadaran daripada Satria Bukit Luh Lakukan sudah Fahmi. Kita saksikan, tunggu saja Ibrahim Pasar namun dibayangi Marga. Tolong. Arief Bayu, Maskur berpindah sisi kiri kita saksikan serap Ponton maksudnya kepada Rikar. Tendangan bebas diberikan untuk keluar rumah. Lakukan sudah, sendirah saja Kamal, keteng kesebelasan Satria Bukit, Kop 2, Renggo bersama Arief Bayu, Rikar ke belakang, maksudnya kepada Kamal. Yang dibayang-bayangi Renggo, masih fikar kita saksikan, dari Satria Bukit berikan umpan jauh ke depan Maksudnya kepada kaleng-kaleng Yusri Mandua Mendirio Antara Yusri dari Ibrahim Pasar Namun mengarah kepada peluang bayu Para perantau setiap tamu, lapangan, netolong kuduk Betapin menganggung penglihatan daripada asisten wasit. Kita saksikan tapu sejarah renggung namun kali ini dipayangi kembali terjatuh mengarah kepada pelanggaran kali ini kita... ke tang yaitu Kamal langsung karya berbahaya kita saksikan disundul oleh brim pansar namun masih ada di Kinasution yang dipayangi dipayang Zul Jalali kembali pelanggaran terkepulu ini lakukan sudah masih terbungkus tak hidup kembali kita saksikan melepaskan tembakan Semalu kembali terjadi mengarah ke pelanggaran Kita saksikan hanya di luar Area terlarang beberapa meter Penonton-penonton lebar-lebar Satria Bukit Demi kenyamanan dan kedentraman kita yang bersama Pertandingan Ya kali ini kita saksikan Tendangan bebas okay, di area cukup ideal. Sembilan pemain tuan rumah yang melakukan pagar hidup. Membendung tembakan. Ya, Kamal. Langsung melepaskan tembakan minyak tanah. Namun masih cepat terbaca oleh Nafis. Penyataan daripada tuan rumah. Kita saksikan terapakan. Begitu cepatnya tendangan dilakukan oleh Kamal tadi. Namun bagi Nafis. Tepat membaca arah bola dan nafis kuasai bola sepenuhnya lakukan sudah kembali di sapu lepas namun kita saksikan masih ada redane sapu saja pegul jalari di menit yang ke delapan Yusri ya, segera sudah saksikan berikan tadi sekali kembali besar melepaskan tembakan dengan kaki kiri namun cukup meninggi dan Yang kita saksikan, menyilang menyelang diperagakan, juga lari, namun tidak ada teman. Lakukan sudah, lakukan sudah, langsung karya berbahaya kita saksikan, namun nafis cepat keluar dari sarangnya pria Ya, berikan sekarang kita saksikan, Turengo, namun mati dibayang Terlepas Rengo kali ini dibayang kembali oleh Maskur terjatuh, buka satu pelanggaran kita saksikan, masih maskur kali ini Renggo yang memayangi dan kembali bola liar meninggalkan arena pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang kami tidak pernah jenuh dan bosat mengajak para penonton setia kami dari lapangan tolong dinampakan, demi kenyamanan dan kedentraman kita bersama ya Renggo sekarang Berikan umpan jauh maksudnya kepada Gul Jalali. Namun sulit dijangka hanya membuahkan tendangan gawang. Untuk Satria Buken Lopayu, lakukan sudah. Namun kita saksikan disumur, disapu kembali oleh tim Kali ini Gul Jalali yang dibayangi di Kinasundion langsung melepaskan melakukan crossing untuk complementing. Rengo sekarang kita saksikan namun kembali disapu oleh Kamal ah. <tuk> Namun berakhirlah Jalaga Pertandingan babak yang pertama di partai semifinal. Yang keduaan tua rumah BUSJ dari Gampung Cepserani. Untuk sementara, tuan rumah unggul dengan skor 1-0 kita pertandingan mata yang kedua. Ini pentakan partai final antara kebebasan Gelora Muda dari Kampung Tengah Kecamatan Sawang. Dia akan berhadapan dengan tim yang memenangkan pertandingan pada sore hari dua. Kita langsung memasuki di acara Lompret 4 yang kerak ada di nama tiket yang kabupaten kedua perantau setia kami garis lapangan demi kenyamanan mari sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama demi suksesnya kita pentaskan turnamen sepak bola hari ulang tahun tim PES Peranikap yang pertama ya kita saksikan tawa namun kali ini diambil ya alih oleh Deion musim sekarang yang dibayang-bayangi kita saksikan oleh Mahira berbukaan masih terjadi kembali disapu yang kita saksikan tadi terlaksananya turnamen hari tahun untuk catrani kami yang pertama yang disponsori oleh 23 sponsor utama kami semisal KP Sablon mata Gelumpang 2 Platinum Cafe Kota Lusmawi, Haji Muhammad Fadil Rahmi, L.C. Salah satu anggota dewan DPD Republik Indonesia Dan juga klinik mudasi dari Gedek Bungkah, bidan Afra, dari Cek Serani Ryan Mobil Toyota Aceh, dari Bandar Aceh Akil Ternak dari Cegerani, Yana Jepara Dari Cegerani, Daniel Batik dari Gedek Rumani rumah makan tajir rasa kedai krumane wb texting online dari kota alok semawe rakan komputer dari kedai krumane dan juga IPJS atau ikatan pemuda cestrani dari cestrani sn kasatkati polres kota alok suksesnya turnamen sepak bola hari ulang tahun tpfd cestrani cup yang pertama dan bimaru dari cestrani Karisma Prabot dari Kedai Kerumane dan Aluminium Putara dari Kedai Kerumane Bapak Oke Din Kedai Kerumane PT nah. sejahtera dari Gandapura dan juga Tokoh emas berlian tim pelacak Catranik yang pertama dan juga diliput sepan hari oleh harian Serambi Republik Indonesia dan juga bersama dua kameramen kita yang Saban hari Meliput jalannya pertandingan sepak bola Hari ulang tahun tim Cetak Seranikap Yang pertama Semisal Ken Channel Dan juga Poban Nangga Bagi bagi anda ini menyaksikan secara ulang Anda bisa membuka Youtube Lewat Ken Channel Dan lakukan sudah maksudnya Kepada Munandar kita saksikan mati kembali lagi kepada Dikri nama masih terbentur ping renggo namun kembali terbaca oleh Kamal. Kita saksikan kali ini melepaskan tembakan Rezane. Membuahkan lemparan ke dalam. Tu Satria Bukki lupa di match score sekarang yang dibayangi Mahdi Senegal. Bekerja sama kali ini dengan Deinun. Namun kita saksikan roboton terjatuh renggo mengarah kepada pelanggaran. Muhammad sekarang bergabung dengan Nate yang sore ini hari Renggel pula ke kampung halaman membantu tim PSS Rifaldi sekarang lakukan sudah Namun kita sempal lakukan sudah di saya tadi kita saksikan berapa lantang oleh Dekri Ibrahim Pansar Rifaldi melebar ke sisi kiri kita saksikan Zul Calahli satu upan silang diberikan, maksudnya kepada Renggo. Namun masih dibayang-bayangi Arif Bayu. Berikan kaleng-kaleng sama dengan Marza. Berikan kembali kepada Yusri, kita saksikan. Oh, ya. Namun, tertekan Yusri dan juga yang diperagakan Piskar Masih melebar di samping kanan gawang. Kembali kami informasikan untuk sore partai Pungampung -pung Tengah. Kecamatan Sawah yang kemarin sore telah menghentikan langkah bersema manekunau Kecamatan hadapan dengan tim yang memenangkan pertandingan Nibak Seput Uramo Di Partai Zina Besok langsung kita pentaskan Ya, nafis sekarang Munandar Ibrahim Parsir Dikina setiap Sumber saya pemain Satria Bukit. Namun kita saksikan kembali Mengarah kepada Zane Yusri Iskara hmm. Kembali oleh Diki Luncang Namun mengarah kepada Maskur Yang dibayang-bayangi Mahdi Senegal Kali ini kita saksikan Ahmad Canggu ke depan Marza Yusri Kembali kepada Marza, Kota kurang coba mengejar Marza, Bekerja sama dengan Dayun. Namun kali ini kita saksikan bola berpindah. Munandar. Kembali terbaca oleh Diki Nasution. Maskur. Tawa. Satu sudah tawa kita saksikan. Coba mengejar Renggo. Namun tidak jelas terbaca oleh kami. Ya, lempar ke dalam, lakukan sudah. Kepala sudah maksudnya tadi kepada Munandar. Namun kali ini berpindah ke sisi kiri, kiri Coba mengejar kiri kita saksikan. Namun masih ada sikar. Jikri. <tik> <tik> Damn. <Deum. tik> kalau kalian mengarah kepada pelanggaran, kita saksikan Rivaldi tadi. Kembali pengadil pertandingan menampakkan melewati ke arah Rizaldi. Tang 11 tadi itu Kamal lakukan sudah, lakukan area berbahaya namun kita saksikan biarkan saja oleh dan Nafis kuatkan bola kepononya kepada dari pada PCS Kampung Chat Serani. Lakukan sudah Nafis. Tunggu saja Mahdi Senegal mengarah kepada fahmi dan sudah kita saksikan kembali di sunu saya tadi oleh Fikri. namun kali ini maskur ke depan maskur disumbu kembali oleh pring pasar tapu oleh Rezaane kontrol cukup baik maskur bekerja sama dengan diki nasution ke depan kita saksikan yusri hansbari Rifaldi dan marla kita saksikan, lakukan sudah Marzah. Namun tipis di samping kiri kawan-kawan nafis hanya membuat. Karam, membalik-balik itu berkah. Kop dua, masukur, kaleng-kaleng. Namun masih terbaca kita saksikan. Marzah kembali membuat. Saya cut Ibrahim Pansar. lakukan sudah, namun kembali belah liar, kita saksikan dari Satria Bukit, berikan kembali kepada Diki Nasution, Mati Tiki, bekerja sama dengan Fikar, kembali kepada Masyur, Fikar kembali kita saksikan, setuhan demi sentuhan, Fikar sekarang, yang dibayangi Zikri, kita saksikan, namun bola duluan meninggalkan arena persandingan. Munandar kembali disapu oleh Rifaldi, disuruh kembali oleh Kamal, masih becek kuasai bola, lewatnya di Munandar, yang bekerja sama dengan dua Ali, berikan kembali kepada mandi Senegal, namun kita saksikan Arif Bayu satu ya coba mengejar Mardah kita saksikan yang dipayang-payangi oleh Reza nih sudah kembali Rizali Iskandar Arif Bayu kita saksikan dipayang-payangi Mahira depan ke dalam Tusadria Bukit maksudnya kepada Yusri disapu kembali oleh Rivaldi amat canggung Munandar tidak ada teman Kamal sekarang dan ketek sebelasan Satria buking Rubayu langsung melakukan umpan terobosan namun kembali disungguh saja oleh Brim Pansar kita saksikan Roponton maskur sekarang bekerja sama dengan kaleng-kaleng Gayung, namun kembali terbaca oleh sekarang, berpindah ke Bukit Zul kembali di Pasar Sida melepaskan tembakan yang sulit didakwa oleh suami, dan kembali bergetar. Jalan-jalan kepada Satria Bukit Lubayu. dan berubah kedudukan untuk sementara. tuan rumah PHS gabung Cerserani unggul dengan skor 2-1. Buah tercipta lewat kaki Buah pemain berkostum delapan belas Ya kita di Dimana sorok-poronton Gol yang barusan terjadi di menit ke-45 bawah Karak, karak, karak, Nah, nah, ya, enggak Kaleng-kaleng ditarik keluar karena nomor 20. Ayuh, Yang menanggar Namun terbaca oleh Kamal Keteng Sebelasan Rifadi Tunggu kembali kita saksikan tadi Amat Canggung Maksud Amat Canggung Tawa Yang bekerja sama Kita saksikan dengan Renggong Terjatuh Renggong bukan satu pelanggaran Omdi Berikan kepada Yusri Kembali lagi kepada Omdi Kita saksikan yang dibayangi tadi tadi Rezanek mengarah kepada pelanggaran penonton garis lapangan garis lapangan belum nampakan. menampakkan alih oleh Yusri lakukan sudah namun dapat antisipasi dengan baik terjebak Ustaz Kamau perhatian wasit dari Satria Bukit dari keluar dimasukkan mercedak dari satria bukit. Amang mah. WBPD. Padang Pekan Mati selagau. Maskuer. Odi dan Bayu ke depan maksudnya kepada Yusri namun difoto saya tadi oleh Rezani membuahkan lemparan ke dalam lakukan sudah kita saksikan maksudnya kebenaran pemain baru dimasukkan Omdi Ibrahim <tuk> Pansar lakukan sudah ya kita saksikan pendular Renggo namun mengarah kepada pelanggaran terjatuh renggo kita saksikan berapa sikap saksikan perabatan Barusan kembali bergetar jalan awal Setelah terbentur dianggauan Dan terhentam Fahmi Langsung bola mengarah ke dalam cara Tadria Bukit Ketinggalan dengan skor 0-3 Jalannya Pertanian babak yang kedua Ya, maskur sekarang kita saksikan Berikan umpan jauh terbaca oleh Rempanser Kop duel Marza dengan Rifaldi, namun Tawa sekarang berpindah ke sisi kiri, maksudnya kepada Mahdi Senegal, kita saksikan, langsung memberikan kursi, di pun mengarah kepada Renggo, kita saksikan berapa antar. Namun masih ada, kita saksikan tadi, oleh Ahmad Canggu, pemain Satria Bukit. Anaknya nama Ahmad Canggu Kamal sekarang ya. Mengarah kepada Munandar tadi Kita saksikan Maskur yang dibelangi bayangi Renggo Kamal Ahmad Canggung Rabat Rahim Bukan Nesbal Kembali kita saksikan Tempakan Yang dilepaskan Renggo Masih dapat antispasi oleh Fahmi Pilihan Gawang Kali ini tawa kita saksikan Masih terbentuk Arief Bayu Beripetkan ke depan, namun kembali wiskapu sejauh Rezaane, cepat mengejar lenggol, namun kembali terjebak offside, pusat Tria Bukil Hubayu, lakukan sudah hari payu sekarang. Sambil kembali panser, Omdi. sisa-sisa Mahdi Senegal, terlalu ambisi melepaskan tembakan yang cukup jauh dari jangkauan dan harapan kebunuhan Omdi terbaca oleh Zanek Tawar berjalan ketegi sebelasan kembali perhatian wasit dari di POJ Keluar, dimasukkan, sabar nah, nah, sabar Sabarlah Ryo Zanek kita saksikan Namun masih disuruh segala Ibrahim Pansar Yang bekerja sama dengan Fikar Kita saksikan masih Fikar Namun gagal Fikar ambil alih Yang menandar Fahmi dan bola duluan meninggalkan arena pertanian Tusa Lagi-lagi para belum mau menyiaran. Masuknya pada Renggo namun bola duluan masih skor sekarang. Dan masih masih terbaca kita saksikan oleh pemain PCS. Kali ini Raban yang membayangi Fahmi. Hmm. Renggo, oh, depan dicoba adu lari, namun masih ada Kamal. Pasti Kamal, yang dipayangi sabar. Om Raban, Amat Kanggung. Maksudnya kepada Omdi, Rifati. Reza ni kembali Ke depan Tidak ada pemanusia kembali oleh Maskur Arif Bayu Kita saksikan masih Arif Bayu Kebelakang maksudnya kepada Maskur Yang bekerja pertama kita saksikan Dengan torak pemain yang baru dimasukkan Berikan maksudnya kepada Yusri Ibu yang bayangi Ibrahim Pansar Masih Yusri Berikan tadi maksudnya kepada Kak Marza terbacara di sambil amat canggung melebar ke si kanan di bawah amat canggung omdi masih omdi ke depan maksudnya kepada raban mahdi negal boleh dijangkau jantung, Arisai, Omdi, Marda, Yusri. Dan dibayangi bayang -bayangi Rezani, satu saja bola keluar lapan pertandingan. Nafi sekarang kuasai bola sepenuh hirik. Leper di dalam, Tusatria Bukit. Mardah Disotosok tadi oleh Mahira Mati Kale Perang Kedaria Bukit Hubayu Lalu Dabi oleh Omdi Mahdi melepaskan tembakan. Namun kali ini kita saksikan Nurkan Lali Berpindah ke posisi kiri Mardh depan Mahdi Sleman Mahdi Mahdi kita saksikan terlepas Kita yang bayangi Mardah namun kali ini ambil alih sabar sabar. Yeah. Rifani. Farmi melempar di sisi kanan maksudnya ke Zul Jalali yang bekerja sama dengan Mahira. Kita saksikan. Potong ya, tadi oleh Masqor. di ke depan. Wafri. Kita saksikan. Masih Yusri, kembali Yusri melepaskan tembakan Namun tendangan Yusri terlalu lemah Kali ini kita saksikan terlepas Renggo Yang diberangi Kamal, Kapten saat. Masih Renggo kita saksikan di saja tadi oleh Ahmad Cangkung Kamal, Risaldi Berikan kepada Mahira Kembali kita saksikan Tengah terjebak offset. Ada para berantan Agutan sudah Tunduk kembali Rivaldi Munandar. Kabar Mahdi Senegal Kita saksikan Tunduk kembali Terbaca oleh Kamal Renggo kembali Kabar. Kembali di ya tadi Kita telah mahdi lakukan sudah Maksudnya kepada Fahmi Namun diambil alih oleh Fikar Berikan kepada Marza depan Marza Yusri kita saksikan Berpindah kepada Omdi sekarang Yang dipayang-bayangi Rezane Namun dipotong ya tadi oleh Ibrahim Pansar Rifaldi Rifaldi Mandar berpindah di sisi kiri kita saksikan Ora Pantam Fahmi terjalali berikan kepada Jalali lalu melakukan crossing ke Sabar Sabar bola Mahdi kembali melepaskan tendangan lalu ambisi Mahdi Senegal kita saksikan Kamal Hah? Nandar Burjah Nandar kembali Sabar Kembali terbaca empat sabar tadi Kali ini fikar Kita saksikan di yang iku Berikan kepada Marza, namun masih ada berempanser lepas ke dalam, lakukan sudah bicar Marza, lalu lakukan crossing untuk plesing, namun kita saksikan mengarah kepada penyerang gawang Nafis dari PFC Sutrani berakhirlah perantau jalannya pertandingan maka dengan sendirinya kembali besok sore kita akan menyaksikan di partai puncak partai final dua tim dari kecamatan gabung tengah yang berkuat semisal Mora Andika untuk besok sore pertandingan yang terakhir partai final turnamen sepak bola